berjumpa dan hadir kali ini para selalu kita hadirkan barang slot jani ya bosku ya dan kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan top share 88 dan untuk para selalu yang baru bergabung tentunya jangan lupa like, share, komen, subscribe tentunya channel dari slot jani agar kalian selalu dapatkan update video terbaru main info bocoran dan pola slot gacor di hari. memainkan uh, modal-modal kacahan aja bareng that, that kacanya pada top chart 88 juga kita akan coba memainkan apa dan Twitter gacor dari get gatot kaca dan untuk kalian juga yang selalu mendapatkan update video terbaru mau info pocoran dan slot gacornya cukup like share, komen, dan subscribe channel dari Sojani ya bosku dan untuk kalian yang ingin mendapatkan update video-video terbarunya cukup aktifkan notif loncengnya dari Sojani otomatis kalian akan mendapatkan update video terbaru di setiap harinya para Sojani ya jadi kalian tidak akan ketinggalan untuk video-video terbaru dari Sojani dan tentunya untuk linknya dari top chart 88, sudah kita semangat ya kalau komentar dari Sojanya kita coba gaskan, radaku nah, masih ya terus coba kita uh, mainkan bareng get oh, getok oh, kaca tentunya bosku mudah-mudahan bisa bedik kita coba uh, lihat kali ini untuk bednya sesuaikan uh, dengan modal kalian ya biar kalian tidak usah terlalu uh, berabi sih untuk mendapatkan hasil yang maksimal.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 Untuk yang pengen nyobain langsung main tinggal kalian Kasken Bosku dikasken aja Turunkan terus ini boy Sembari menantikan skater Wow, wow, wow Kita coba hantam terus Masih terus coba kita turunkan kali ini Kita kasih santuy-santuy aja boy Disantuyin aja Kita coba lihat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 dapat dapat dapat dapat dikit jadi jadilah boy tembak tembak boy boy turunkan kembali is belum mau dia bosku kita coba diturunkan kembali perlahan lewat anjir kagak kena lagi so lewat dikasih elevator sini bosku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 Pun naik perlahan, Harap bersabar Ini ujian bosku Kita coba kembali Masih bareng get off, kaca ya Untuk linknya uh, Yang ingin nyobain main Di situs sini Untuk link linknya uh, Udah kita sematkan Di kolom komentar Tinggal kalian klik dan otomatis Karena akan arahkan ke form Pendaftarannya bosku Dikit lagi Cok Kagak mau ngasih Dia kagak mau ngasih Belum mau ngasih Memang ya Belum saatnya Kita dikasih Mungkin